Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Channel kamu belum monet Ataupun Dismonet ya Yang Dismonet jangan galau Jangan sedih Justru Dengan Dismonetnya channel kalian Ini kesempatan buat Kalian untuk Berbebas ria ya Contohnya Channel saya warna grafika Pernah di Dismonet Dan Disitu Disitu Uh, dalam keputusasaan saya malah saya semakin gila saya mengupload video-video film-film uh, tahun 2000an ke bawah dan ternyata berdampak subscriber saya yang saat di Dismonet itu sekitar ribuan dalam jangka waktu tiga bulan menjadi 22 ribu. 22 ribu nah jadi sebelum kita mengajukan ulang kita hapus film-film tersebut dan subscriber kan tidak ikut hilang please like and subscribe to support warna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman di channel warna Grafika channel acak adul nih gado-gado ya teman-teman sekarang saya bersama Mahaka emas studio lagi saya lagi ini lagi banyak oleh terus sama senior ini channel besar, eh cukup Mahaka Emas Studio terus sih gue ingatnya Mahaka Emas Entertainment, sorry guys, ini ya eh, channel besar nih di Kota Batam teman-teman bolehlah saling kunjung ya, saling support ya teman-teman ya ini saya juga banyak belajar dari beliau. Nah pada video kali ini saya ingin sharing-sharing santai mengenai eh, masalah dismonetisasi tahun 2022. <laughs> dismonetisasi tahun 2022. Nah, eh, kenapa saya ingin kembali mengulas soal soal dismonetisasi ini? Karena dismonetisasi ini terkait masalah klaim hak cipta ya, klaim hak cipta teman-teman eh, dan E, tentunya banyak teman-teman yang punya konten Hobinya, genrenya itu musik, ya hiburan e, Cover lagu misalnya ya Ataupun mau bikin background-background musik ya teman-teman ya Tapi e, permasalahannya di Youtube ini dari dulu Sampai zaman Nowe masalah musik ini e, Masalah yang yang banyak dijumpai sama teman-teman Yang menyebabkan teman-teman gagal monet dan setelah monet pun Didismonetisasi didis Tapi sebelum ke pembahasannya Dengan rendah hati Saya minta tolong kepada teman-teman untuk uh, Membantu channel Warna Grafika dan Mahaka Emas Entertain untuk uh, mensubscribe Ya teman-teman ya karena subscribe-nya gratis Kagak bayar kok ya teman-teman uh, Silahkan Teman-teman mensubscribe channel Warna Grafika dan Sehingga Warna Grafika akan Uh, terus memberikan informasi-informasi berdasarkan pengalaman ya teman-teman karena channel warna grafika ini bukan khusus tutorial ya uh, campur aduk channelnya nah uh, tapi uh, gimana ya saya itu ngomongnya terlalu belak belakan sehingga banyak yang yang merasa nggak cocok dan nggak suka tapi saya masa bodoh amat mau dibully mau apa terserah karena nggak ngaruh tuh buat saya ya bulian dari teman-teman gitu. Kalaupun misalnya apa yang saya sampaikan ini nggak uh, cocok dengan channel teman-teman uh, berarti bukan salah saya ya karena memang beda beda channel memang beda permasalahannya walaupun uh, permasalahannya mirip pelanggarannya mungkin berbeda sehingga terkadang tutorialnya diaplikasikan ke channel kita itu kok Nggak ngepek gitu kan Tapi ada juga yang ngepek Banyak lagi yang ngepek lah istranya berhasil ya gitu Oke ditunggu subscribe ya. Nah teman-teman sekarang Kita lanjut ya uh, Ke pembahasannya uh, Banyak teman-teman yang galau Kalau terkena Dismonetisasi ya terutama Konten uh, kreator Pemula ya banyak banget tuh yang galau bingung sedih rasanya pengen berhenti dari nge-youtube kena dismonetisasi gitu kan bingung ya teman-teman tapi eh, teman-teman nggak usah bingung kalau kena dismonetisasi karena eh, saya pun dulu awal-awal ya belum ada yang mandu waktu awal-awal nge-youtube ya channel eh, lihat Lihat ini, lihat tutorial ini, tutorial itu nggak ada yang ibaratnya nggak ada yang benar-benar cocok gitu. Artinya sudah ngikutin apa yang dikata di tutorial, ternyata tidak berhasil. Gitu. Tapi di sini eh, saya berbagi berbagai pengalaman ya Nah, jadi di saat teman teman itu dismonetisasi sebenarnya itu kabar buruk dan kabar baik ya teman-teman ya. Eh, nantinya Pilihannya kembali ke teman-teman ya gitu. E, Silahkan teman-teman pertimbangkan sendiri Mana yang terbaik untuk channel teman-teman e, Kalau saya sih awal-awal dulu Saya udah lima kali ya kena dismonet ya Awal-awal e, memang kebingungan ya Kebingungan kena dismonetisasi itu e, Takut nggak bisa dimonetisasi ulang Apalagi sekarang nih di Januari ada perubahan ini ya, ada perubahan kebijakan Youtube ya, ada tambahan 10 juta view ya untuk bisa monet, dan tenggang waktu mengumpulkan 1000 subscriber, 4000 jam tayang, 10 juta view itu nggak satu tahun lagi ya, sekarang ini cuma tiga bulan ya, tiga bulan nggak monet, angus, 3 bulan nggak monet, angus ya, dan itu sudah diumumkan di Youtube melalui shot video shotnya youtube ya video shot resminya nanti teman-teman cari aja deh sendiri e, gitu. jadi saya sarankan buat teman-teman yang sudah berjuang lama sudah tahunan bahkan belasan tahun belum monet ya dikejar sebelum januari e, diberlakukan kebijakan yang baru ya harus sudah monet kalau enggak ya sudah berarti channel youtube nya hanya sebagai tempat menyimpan kenangan saja oke kita lanjut ke pembahasan jadi kalau dismonet itu teman-teman nggak -teman nggak perlu bingung-bingung ya karena di saat teman-teman uh, dismonet itu pasti ada pelanggaran ya biasanya reuse konten ya atau menggunakan konten uh, orang lain yang teman-teman upload ke channel teman-teman di situ nilai ininya nilai editingnya itu uh, dianggap YouTube kurang memenuhi standar ya karena standarnya YouTube itu 60 harus ada nilai perubahannya editingnya itu baru uh, kita bisa menggunakan video orang lain ya. Nah mengenai kelanggaran hak cipta itu sebenarnya itu hal yang bisa diakalin ya. Uh, dan itu bukan hal yang tidak mungkin ya karena banyak sekali orang-orang uh, yang Besar, channelnya besar, terus tenar karena malah reuse content Contohnya kayak Triswaka, ya kan cover lagu kan jelas-jelas e, Dilarang sama Youtube, itu pasti karena reuse content ya. kedengaran sedikit saja melodinya sama dengan Dengan e, pemilik lagunya yang asli, itu pasti di -take down Ya, nah apalagi kalau misalnya cover lagu bukan hanya melodi liriknya pun bahkan sama ya terkadang nada dia nyanyi pun sama nah kalau memang tidak bisa kenapa banyak yang besar dan banyak yang menjadi kaya karena reuse konten ada alat belum mandi dia <laughs> nah gitu jadi nggak usah galau sebenarnya teman-teman ya itu eh, Ibaratnya setiap peraturan itu pasti ada celah ya. Nah, teman-teman harus banyak-banyak belajar, harus banyak-banyak lihat, ya tutorial ini itu ya nggak ada salahnya kan mencoba tuh gratis juga. Bagaimana zaman dulu yang teman-teman mau tanya resep masakan misalnya masak basok, orangnya takut saing nggak mau ngasih tahu bingung, ya kan? Zaman dulu kita mau mau apapun susah ya. Zaman sekarang nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Enggak ada yang ditutup-tutupin, semuanya di-share di YouTube. Bahkan cara bikin anak pun di-share, iya kan? Nah, jadi eh, kalaupun misalnya dicoba terus, nggak berhasil, yang nggak usah marah sama yang ngasih eh, tutorialnya karena belum tentu cocok sama channel dia. Cocok sama kamu, berarti kalianlah yang harus mencari lagi eh, konten tutorial yang memang cocok dengan dengan uh, kalian semua. Jangan pula kebanyakan seperti yang nonton-nonton tutorial di tempat saya. Setelah saya tanya, ternyata dia nggak nonton, gitu. Hanya ngelihat judulnya aja, merasa cocok dengan masalah dia, gitu. Langsung nge WA, gitu. Padahal semuanya sudah jelas, oh, udah aja udah mulai. <laughs> nah, jadi teman-teman pilihannya uh, ada dua ya, teman-teman bisa mengajukan banding ya, di saat kita di down kena dismonetisasi, itu pasti Youtube memberikan pilihan untuk mengajukan banding, dan teman-teman eh, boleh mengajukan banding dalam tenggang 15 hari, ya teman-teman, nah 15 hari itu waktu yang cukup lama untuk teman-teman memikirkan, dan mencari kesalahannya apa, dan untuk memikirkan kata-katanya apa, dan mungkin eh, jika kesalahannya sudah ketemu, kata-katanya sudah ketemu, Uh, lalu waktunya belum ada Nggak nah, mungkin dalam 15 hari Kalau memang teman-teman niat Nggak bisa mengajukan banding Nah Dan kalau seandainya terlewat pun dari masa banding itu Teman-teman bisa menunggu 15 hari kemudian Untuk mengajukan monetisasi kembali Tapi tentunya teman-teman harus menghapus video Yang memang melanggar Ya teman-teman Nah tapi kalau saya justru di dismonetisasi Malah seneng teman-teman seperti sebelumnya saya pernah bikin video ya Nah ah, udah mulai tahrim Nah jadi sebelumnya saya membuat video Itu saya di saat kena dismonetisasi Saya justru malah barbar Saya masukkan musik-musik yang memang lagi ngehit Yang lagi populer, yang saya suka Saya masukkan film-film terbaru ya Saya masukkan film-film yang banyak view-nya Yang jutaan view-nya begitupun dengan musik lagu-lagu saya masukin semua dengan sedikit editing. Nah di situ ya, di situ kita akan mendapatkan subscriber organik ya. Kalau view dan jam tayang seberapa banyak pun itu nantinya di saat kita melakukan monetisasi ulang itu nggak akan terpakai karena kita hapus video itu semuanya hilang kecuali subscribe. Nah jadi di saat dismonetisasi kesempatan kawan-kawan buat menambah popularitas channelnya, menambah subscriber, tambah banyak, ya teman-teman nah, kalau teman-teman sudah monet, gitu ya silahkan lihatlah penghasilan teman-teman di saat monet itu memang sudah besar apa masih kecil, gitu, kalau sudah besar sudah banyak, teman-teman merasa rugi karena dismon, ya langsung aja banding, gitu, tapi kalau penghasilannya sedikit Terus juga nggak pernah gajian, ya udah bagusan. barbar -bar aja dulu selama satu bulan untuk meningkatkan popularitas channel. Oke, gitu aja ya teman-teman. Semoga teman-teman terhibur dan terinspirasi. Akhirnya, karena udah mau ajan isya, saya ditungguin juga sama Pak Ustadz. Saya pamit undur diri. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share warna Grafika Studio. Dan maka emas entertainment. Wabilahitabikualidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.